Welcome back to my channel Kali ini Saya mau belanja cat Sama istri Ikuti terus saya Kebetulan saya Di R370 Jangan lupa dukung Channel kami biar terus berkembang Oke eh, itu saya Kau jumpa bye. -bye. bye, -bye. kelontong itu kelontong, tapi bukan untuk mencari kelontong ya. warna apa? Sok-klat sok Durang. ini apa ya? iya ini ke kosong, satu-satu satu, -satu. satu, -satu. satu, -satu. Ya. dos deh guys kita lanjut ini dulu, ini agar dulu nye kayak aku katanya <laughs> ya tadi di toko yang tadi itu nggak ada atau kelontongnya tadi nggak ada ini kita ke toko yang lain kamu silaturahmi dulu uh, sudah kotak info ya, kita bersihkan dulu masih basah nanti keringan dulu ini yang buka oliveira ada ada itu ini tanggal Maret kita lanjut untuk pencetan kusolok Ini untuk kayu, ya, Terus saya ya, menambal yang latar latar biar dan lagi. Simak seluruhnya saya. Koko bangunan, ayo ikutin aku. Itu apa? Itu, mau kemana? Ini mau kemana? Mau cari apa? Oke, oke, oke. Itu buat apa? keluar nggak airnya? Oke teman-teman. Bukan. Tidak. <tuk> <tuk> Jawabannya. Selamat pagi teman-teman semuanya Hari ini hari Kamis Amin 2 ya sebelum Ramadan Kita masih lanjut Untuk proses pengecatan Dan dalam Alhamdulillah ini ada Tambahan pekerjaan lagi Kita mau ngeramik, ya e, Samping musola. Alhamdulillah ada hamba Allah Donasi untuk Keramik Ya, ya Di Terus kesuruhannya di, di, di, di channel ini Oke okay. Lanjut <tuh> Ya Ini karena kerjaannya nggak sehari full ya, Setengah hari setengah hari baling. Ini sudah Tahap Uh, lapisan pertama untuk cat putihnya ini sudah finishing ya, cat temboknya ini baru lapisan pertama Pak Kuas dia hemat nanti untuk lapisan kedua finishingnya pakai roll yang lebih rapi ini. Ya. Ini kombinasi warna moka sama warna putih. Kamar-nya sudah nanti tinggal finishing terus untuk bawah misalnya nanti akan kita kasih cat minyak warna hitam ya biar kalau kena air tidak kotor nah terus itu situ. dalamnya kita sudah selesai untuk pendembulan lapisan yang retak-retak ya e, paling tinggal sedikit aja ini ini pengelupasan cat profilan profilan ini jam sepuluh pun nanti kita cat ulang pakai cat warna putih nah kalau ini nanti hijau tapi hijaunya yang pastel yang lebih lembut nah ini kan cereng nanti kita akan lihatnya nah, simak dulu teman-teman ya ini juga sudah finishing untuk pembersihan nanti ya doakan semoga bisa selesai tepat waktu yang mudah dan ini yang akan kita kerjakan nih ini ada split yang kita lagi bersihkan kita angkat sayang kalau langsung ditimpa masih bisa bermanfaat nanti kita akan floor dan juga keramik ya kita coba tukangnya siapa ya, saya sendiri Mencoba belajar nukang, dah ya teman-teman ya, semoga bisa. Yuk bisa yo, kita mau moving dulu, pindah. Simak terus menjadi channel r 137